Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Sahabat dum dan dua dum dum dum pada hari ini Kami dari dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum akan dilaksanakan di Beber mudah-mudahan uh, kami ucapkan terima kasih banyak di sekalau khairan Pasiro kepada para donatur yang telah mempercayakan kepada kami kepada geraha yatim dan doa untuk penyaluran Mushaf Al-Quran dan ini diantaranya Mushaf yang akan kami salurkan kepada warga yang membutuhkan semoga Mushaf ini Begitu manfaat untuk mereka juga bermanfaat Mendapatkan pahala juga untuk para donatur yang akan menyalurkan Yuk kita angkut Ya <Sess -tellas> Sari sahabat kita menuju lokasi Kita berangkat ke doanya Dari semuanya semoga perjalanan kami Sampai tujuan diberikan keselamatan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran, kasihron, terima kasih banyak kami ucapkan sebesar-besarnya kepada yayasan e, yatim dan du'afa kepada para donatur. Saya nama Muhammad Wahyudin dari MI Jagasara, Beber. mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada para donatur di atas pemberian mushaf Al-Qur'annya. Mudah-mudahan amal amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. حينما <tinyat> يسمع مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد عانى إليه من لي غيرك ربي معقود في رجايا لا تعاملني بذبي يا جواد يا كريم إنني عبد ضعيف حظ لا يستقيم اه اه اه seperti ini yang begitu lumayan terjal juga <Sess> Alhamdulillah kita sampai di tempat tujuan uh, untuk penyaluran mushaf ini sebentar lagi kita akan ketemu dengan anak-anaknya langsung Ah, yang kerudung pink siapa namanya? Siapa? Happy, Epi Oh, Epi cita-citanya apa? nggak tahu, belum punya cita-cita nah, Kalian semua, ya, harus punya cita-cita Ya, cita-cita itu harus dicapai Dengan belajar yang giat, ya Belajar yang giat, yang rajin Jangan banyak main, uh, biar jadi orang, suk, biar jadi orang yang sukses, sukses dunia, sukses akhirat Terutama kita harus sukses akhirat ya, biar selamat, masuk surga, masuk surga na'at Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Terima kasih kepada Geraha Yatim apa Yang telah memberikan wakaf Al-Quran kepada kami kepada Yayasan Umi Soleha Cirebon ini. Semoga dengan wakaf Al Qur'an ini para musinin juga pada tim mendapatkan pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai janahnya dan ridhunya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami maksimalkan Al Qur'an ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga pahala dari membaca Al-Quran ini dan menghapal Al-Quran ini, pahalanya terus mengalir kepada para muhsinin dan para tim. Mungkin kurang lebihnya cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biar dapat apa? pahala pahala terima kasih sahabat yatim alhamdulillah sahabat yatim dan dua apa kami dengan tim sudah selesai penyaluran mushaf Al-Qur'an ini semoga musyafulkan daripada sahabat donatur semuanya sahabat kira yatim dan duafa lebih bermanfaat bermaslahat jadi nilai ibadah di mata Allah Subhanahu Wa Taala amin ya Allah ya rabbal Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <Sess>